Kembali lagi bersama kami di AIM News, berita kali ini datang dari Arab, seorang anak asal Arab melakukan eksperimen yang sangat aneh, yaitu ia akan berjalan di atas telur, namun hebatnya ternyata ia berhasil. Tidak ada kerusakan sedikitpun pada telur tersebut, diduga telurnya adalah telur toar, Berita selanjutnya datang dari desa, seekor burung melapor ke polisi, dikarenakan ia merasa di mata-matai akhirnya sang polisi ikut turun kaki untuk mengatasi hal tersebut. Dan ternyata polisi berhasil menangkap pelaku, saat diwawancarai, pelaku tidak menjawab diduga pelakunya adalah orang-orangan sawah. Berita selanjutnya datang dari Inggris, sebuah sabun di minimarket ditangkap oleh polisi, saat ditanya oleh media mengapa sabun tersebut ditangkap, ternyata sabun tersebut melakukan kasus soap. Padahal harusnya yang gak boleh makan soap. Berita selanjutnya datang dari Jakarta, pelaksana pemilu, menyatakan bahwa seorang dukun, eh itu mah buah duku, ulangi, Pelaksana pemilu menyatakan bahwa seorang dukun tidak boleh ikut nyoblos, mereka beralasan, takut saat dukun tersebut nyoblos dengan paku, eh malah kena santet. Sekian berita AIM News kali ini, saya pamit undur diri.